Yo. Selamat subscribe. Welcome back to YouTube my channel. Sama aku lagi Bocah Patuh Kali ini aku sedang explore Yogyakarta. Aku sedang berada di objek wisata di Yogyakarta di Gunung Kidul, Kecamatan Plian. Ini salah satu air terjun. Objek wisata ini disebut dengan air terjun Sri Getuk. Berada di pesisir Sungai Oyo. Ini salah satu Sungai Oyo. Kita untuk sampai sini harus menggunakan salah satu rakit. sudah terima kasih gitu aja.